Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan teman Kali ini kita akan memasang bubu uh, Bubu paru ya Mudah-mudahan nanti Hasilnya oke okay, ya Nah ini dia Dan untuk umpannya kita pakai umpan ini ya umpan pelet ikan sama uh, kelapa bekas ya bekas yang udah diperas ya. Oke okay guys, kita lanjut dulu untuk memasang umpannya ke dalam bubu ya. Oke, okay, see you next. pasang kayak apa ya air mudah-mudahan oke okay lah hasilnya kan bismillahirrahmanirrahim yang sudah selesai, kita tinggal taruh di air ya guys. mudah-mudahan rezekinya mantap. Oke, okay, let's go. Bagus guys, ada hmm, mudah mudah Biasanya sini kan cepat, banyak guys. Oke. Hmm. Guys, Rampok guys. Number. Kita tunggu sekitar uh, 4 sampai 5 jam nih, guys. Itu kita tarik lagi kan, barangkali ada. Oke. Get to good halo kawan teman sekarang udah hampir 5 jam ya dari tadi kita pasang bubunya ini mudah-mudahan nanti ada rezeki yang banyak ya amin Oke okay, sekarang kita Mari lihat bubunya let's go oke okay, kawan-kawan Mari kita lihat bubunya uh, Oke, okay. okay, ya dia tadi bubu bubu yang kedua ya tadi ya bubu yang nomor 2 dua. Mudah-mudahan hmm. ada hasil ya guys. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Up, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya ada, guys. Guys, mantap! Kenapa nah, ini, guys? Dia ya, akan sepat. Oke, okay. oke, kita pasang lagi, ya guys. Kita menuju bubu yang selanjutnya. Yang ya guys. Nah, ini tadi hasilnya, guys. ini mainkan ikan apa ini? Ini guys aku kurang tahu kan ya guys oke okay. buku yang selanjutnya disini memang sepatnya lumayan banyak guys spot ini ini dia bunga yang kedua guys Allah Wow, lumayan guys. Kecil-kecil, tapi ini kan enak guys. Hmm, lihat guys. Kecil. Oh Oke. Okay. Kita pindahkan kita ambil dulu guys ikannya, guys. Kita ambil dulu kawan-teman. Oke, okay, kawan-teman. Ini hasil kita hari ini. Ini baru baru kalau kalau nggak salah 5 jam ya, baru 5 jam kita pasang tadi. Oke, okay. kita <tuh> Turuk dulu Anta, Ini baru lima jam ya guys Oke, okay, teman-teman, inilah dia hasil kita hari ini ya. Lumayan banyak untuk durasi 5 jam ya. Silau men. <SILOMEN> oke okay, buat kawan-kawan yang suka dengan video ini jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol merah itu ya guys itu tuh, yang merah itu yang uh, bertuliskan subscribe dan like dan share ya yang suka Oke okay, sahabat sobi kawan-kawan teman semuanya sampai jumpa itu nanti uh, bumbunya mau kita Uh, mau kita pasang lagi tapi untuk video, itu itu untuk uh, video selanjutnya guys jangan lupa tonton selan, uh, video selanjutnya guys oke okay, sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh